Apakah mutlak orang yang mati tenggelam itu dihitung syahid walaupun tadinya buruk akhlaknya. mengenai mati syahid disebutkan beberapa diantaranya adalah mati terbakar tenggelam terbentur sakit di perut dan lain-lain apakah orang yang buruk akhlaknya ternyata akhir hidupnya berakhir tenggelam misalnya apakah mutlak syahid karena saya pernah baca artikel juga tidak dianjurkan berdoa untuk berharap mati dalam keadaan seperti itu karena ditakutkan belum bertaubat karena sifatnya itu sekejap atau dadakan dan proses kematiannya sangat menyakitkan ini sangat variatif pertanyaannya kalau menurut saya satu-satu saya akan jawab di sini pertanyaan pertama yang saya tangkap adalah apakah mutlak orang yang mati tenggelam itu dihitung syahid walaupun tadinya buruk akhlaknya manusia dari yang sempurna sekarang saya pernah kasih contoh begini ikhwah ada orang pulang dari bar muslim mabuk tabrakan mati Pertanyaannya saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim keluar dari bar, mabuk, tabrakan. Apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi ustaz dia dari bar, dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu? Berapa banyak orang yang begini? Dan gitu mungkin dia tobat itu hitungan menit ikhwah, nahot sekalian iya misal ya Allah, kenapa tadi saya lakukan kenapa dia mungkin nangis terus tabrakan, mati karena banyak orang yang mabuk setiap malam berapa banyak di Jakarta yang mabuk setiap malam tidak tabrakan tuh? pulang tidur, nggak apa-apa iya kan dari sekian banyak yang mabuk, berapa orang yang tabrakan satu dua orang memang jelas tuntunan syari kita orang yang mati tabrakan mati syahid tetapi kata para ulama dipertemukan juga dengan keadaan hal-hal ya, yang memang dalam agama bisa menolak syahada itu seperti misalnya orang dalam keadaan kafir orang itu munafik lain tapi kalau cuma ahli maksiat kan gitu atau akhlaknya buruk apalagi akhlak buruk ini dinilai secara individual Misalnya, saya secara pribadi, karena nggak suka, dia kadang-kadang nggak -kadang tegur saya. Saya anggap akhlaknya buruk, lalu kemudian dia mati tabrakan, misalnya, atau tenggelam. lalu saya bilang dia tidak syahid karena akhlaknya buruk. Nggak bisa, tolok ukurnya dari mana, Anda yang menilai pribadi. Mungkin saja itu dia tidak tegur, mungkin dia lihat ada maslahat. Mungkin saya pernah, waktu kemarin baru bimbing umroh ini, saya balik, ada satu jemaah saya berpapasan dengan saya Subhanallah. Saya kalau tidak salam, dia nggak tahu. Assalamualaikum Pak baru dia balik, eh Ustadz, Ustadz. baru dia balik, balik, balik, berbapasan di Masjid Nabawi Subhanallah, Allah. saya terus bertanya kenapa ya, Bapak ini na nanti saya tegur baru dia tegur, ada apa sebenarnya dia duduk dengan saya pada saat lagi makan di restoran, di hotel di Madinah, kemudian saya sempat ngobrol-ngobrol tentang masalah operasi lasik, saya kan pernah pakai kacamata dulu, kemudian saya operasi di Malaysia, Alhamdulillah berhasil gitu kan, kemudian saya bicara dia pakai kacamata orangnya setelah bicara masalah lasik dia bilang akhirnya ustad saya ini kalau dari jarak dekat apalagi kalau jauh nggak ngelihat orang coba bayangkan ya jadi dia bukan tidak mau tegur kita nggak boleh langsung sulzon dengan orang ternyata dia nggak lihat dan saya memang tetap cuma bertanya kenapa orang ini ya tapi tetap saya ramah saya nggak ada masalah sampai Allah akhirnya berikan gambaran kepada saya ternyata memang dia tidak lihat dia bilang itu Ustaz tegur saya di masjid kalau ustad nggak tegur saya nggak dengar suaranya saya nggak lihat kalau kita lihat seperti orang yang normal gitu kan jadi subhanallah dari mana tolok ukur buruk atau tidaknya orang ini kalau cuma jadi kita pribadi dan hanya karena ada masalah individual itu tidak bisa jadi patokan gitu kan? kita lihat global perilaku orang itu global perilaku orang itu jadi Allah alam yang saya tahu pertanyaan ke orang tenggelam kata dikatakan apa kamu telah itu syahid ya pertanyaan yang saya faham dari pertanyaan ini yang kedua adalah kalau di sini ada artikel yang mengatakan tidak boleh orang berdoa agar mati dalam keadaan seperti itu. Memang betul. Jangan bilang, Ya Allah matikan saya tenggelam. Matikan saya terbakar. Memang begitu. Itu itu. Tapi kita dianjurkan mengatakan, Ya Allah matikan saya syahid. Itu betul. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Man talabah syahadata bisidq, Balagahu manazil syuhada, Wa Ma ta'ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah dengan tulus mau mati syahid Tulus memang dia berharap mati syahid Nanti masalah apakah dia terbakar, tenggelamkah, membela kehormatan di medan perangkah Kena penyakit kustaka, kena penyakit perut, macam-macam mati syahid itu Itu urusan Allah SWT Yang penting saya mau mati syahid ya Allah gitu. Ya. Nah, dia tulus minta Allah akan berikan kepada dia kedudukan Pahala nanti di surga, di akhirat Orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya memang itu fadilah kita disuruh tapi memang jangan minta khusus kecuali mati di medan perang kalau mati di medan perang memang itu sudah umum gitu kan? Nabi SAW memotivasi sahabat untuk supaya mati di kancah peperangan itu lain tapi kalau jenis ini syahada yang lain ini saya tahu saya ulama mengatakan sebaiknya jangan disebutkan ya gitu. misalnya minta agar mati kebakaran atau agar mati dalam kondisi tenggelam dalam satu ceramah, Ustadz pernah menjelaskan mengenai Perang Uhud secara rinci dan jelas. Korban dari pasukan muslim sekitar 70 syahid. Beberapa diantaranya wafat terbunuh, tidak disengaja oleh sesama pasukan muslim karena kondisi peperangan yang sangat kacau balau. Yang saya tanyakan, apakah pasukan muslim yang wafat karena terbunuh oleh sesama muslim dapat dikatakan juga mati syahid? Jawabannya iya. Jadi kalau dia terbunuh di kancah peperangan dan kesalahan seorang muslim, karena dia sudah niat keluar berperang, maka matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Tapi tidak semua orang kata ulama terbunuh oleh muslim dikatakan syahid. Misal ada dua orang muslim berantem, lalu saling bunuh-membunuh. Gitu kan? Yang satu mati. Maka dilihat kondisinya, kalau dia membela kehormatannya memang dia benar, maka dia mati syahid. Tapi kalau tidak, dasarnya memang misalnya dia perampok, dia apa itu tidak mungkin dihitung dia, mati syahid. Dilihat keadaannya, dilihat keadaannya. Thank you.